Doa pagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, selamat pagi. Aku bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang malam tadi. Aku bersyukur karena pagi hari ini aku boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Aku juga mau bersyukur untuk nafas kehidupan yang kau berikan, sehingga aku boleh merasakan hari yang baru. Berkatilah keluargaku dan semua orang yang akan aku jumpai hari ini. Berikanlah aku keberanian untuk hidup berbagi kasih dengan sesamaku. Berkatilah juga segenap tugas-tugas dan pekerjaanku sepanjang hari ini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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.